Para habaik kepada albukarrom Bapak Ky Haji, Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Saudara Saudara, Saudara Saudara, lihat di sini, semua pimpinan GNP ada di sini. Ya, tapi kita sama-sama menghormati simbol negara. Siap terdekat, siap terdekat. Tapi jelas musuh kita jelas, jelas. Trump musuh kita, Amerika musuh kita. Yang kalau tidak mencabut ya keputusannya, Israel musuh kita. Kita persilakan kembali. Ya, demikian kita tadi sudah menyaksikan beberapa uh, tausiah dari Kiai Haji Ahmad dari Kiai Haji A Agim dan tadi bahwa uh, Agim juga sempat memberikan tausiah soal uh, beberapa akhlak yang harus uh, dijaga untuk uh, ikut dalam aksi bela Palestina hari ini dan terus mengupayakan. Persatuan untuk terus dijaga agar bersama-sama bisa uh, membela Palestina dengan cara yang lebih bijaksana. Dan kini kita kembali uh, ke Monas untuk mendengarkan tausiah dari Menteri Agama. Acara kita pada pagi hari ini. Pagi! Saya hadir di sini... Untuk ikut bersama-sama memanjatkan doa Untuk ikut bersama-sama memanjatkan doa Agar apa yang selama ini menjadi berita Menjadi nestapa Dari saudara-saudara kita bangsa Palestina Itu oleh Ombak subhanahu wa ta'ala Segera dihilangkan segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bertanya kepada saya apakah pak menteri apakah pak menteri agama itu layak hadir dalam acara aksi seperti ini Bukankah yang bertanya melanjutkan pertanyaannya Yang bertanya tadi melanjutkan pertanyaannya Bukankah tugas pemerintah adalah Laksanakan apa yang sudah menjadi amanah konstitusi Bukanlah tugas pemerintah adalah melaksanakan aspirasi dari mayoritas warga negara indonesia Saluh alam nabi Saluh alam nabi Saya mengatakan, saya menjawabnya, betul Dan kita bersyukur Pemerintah kita Sudah secara maksimal dan optimal Melakukan diplomasi Bagaimana agar Palestina bisa mendapatkan hak-haknya merdeka sebagaimana bangsa-bangsa takbir, takbir, takbir selalu nabi untuk diketahui hadirin sekalian bapak presiden kita langsung menyampaikan bapak presiden kita langsung menyampaikan bahwa beliau mengkomunikasikan, melakukan hubungan komunikasi terpul dengan sejumlah kepala negara, khususnya negara-negara yang bergabung di Oki. Takbir, takbir, takbir Nabi. Untuk diketahui, ini tentu bukan riak, bukan sombong tapi ini tahadus bini emah Bapak Presiden sendiri berbeda dengan beberapa negara di Timur Tengah Bapak Presiden bahkan hadir secara langsung dalam KTT luar biasa di Bapak Presiden kita langsung dari sedikit banyak dari sedikit kepala-kepala negeri di sana. Beliau menyampaikan pertama bahwa apa yang menjadi kebijakan Amerika yaitu memberikan pengakuan sepihak bahwa ibu kota Israel dipindahkan ke Yerusalem itu sesuatu yang dianggap tidak ada sama sekali. Allahu Akbar itu adalah kebijakan sepihak yang karenanya setiap negara yang tergabung dalam OKI diminta untuk tidak mengakui pengakuan sepihak itu dan kembali kepada kesepakatan awal resolusi tahun 1967 bahwa ibu kota Palestina adalah Yerusalem Timur Allahu Akbar. yang kedua Bapak Presiden mengajak semua negara-negara di Oki untuk tidak mengakui ibu kota tersebut. Dan ini alhamdulillah kemudian diikuti oleh banyak negara-negara yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Intinya kami hadir di sini untuk bersama-sama seluruh warga bangsa Indonesia bahwa dunia melihat bangsa Indonesia tetap konsisten membela Palestina bahkan Bapak Presiden dalam KTT luar biasa di Istanbul menyatakan bahwa setiap tarikan nafas diplomasi Indonesia itu selalu tapak Palestina Allahu akbar! Mudahkan dengan yang kita panjatkan bersama. Amin. Allah membuka, menyelamatkan bangsa Palestina, mendapatkan kemerdekaannya seperti bangsa-bangsa lain. Amin. Allahu akbar! Adua, adua silahul mukmin. Mudah-mudahan, inilah senjata yang bisa kita sampaikan, kita lakukan. Bangsa Palestina merdeka Sebaiknya dikendaki Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mm. Salamuala Al-Nabi uh, Mari kita selawat Kita selawat Bismillahirrahmanirrahim Demikian kita simak dari orasi dari Menteri Agama Lukman Hakim yang menyampaikan bahwa sikap Indonesia. Yang beberapa saat lalu diwakili oleh langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam eh, KTT luar biasa OKI OK, yang ada dilakukan di Turki beberapa waktu yang lalu dengan tegas menyampaikan sikap menentang kebijakan Amerika Serikat yang berencana untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan ini adalah pengakuan sepihak yang mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel Presiden Joko Widodo juga um, memberikan arahannya bahwa kebijakan sepihak ini seharusnya tidak diakui dan tidak diakui oleh seluruh negara-negara Islam yang ada di seluruh dunia dan Presiden Joko Widodo juga Menyampaikan di KTT OKI untuk ketegasan dari Indonesia untuk tetap merujuk pada resolusi 1967 yang menyatakan bahwa ibu kota Palestina adalah Yerusalem Timur, dan selain itu Presiden Joko Widodo juga menyerukan. Di kesempatan yang sama bahwa setiap tarikan nafas diplomasi Indonesia semata-mata untuk Palestina.